ada tulisan yang seperti ini yaitu skenario RRC di Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang buat tetapi ini menarik kita bahas dan semoga ini perlu diwaspadai bersama ya. Nah, ini tertulis di sini adalah skenario ya skenario RRC di Indonesia. Nah, di bawahnya ada tulisan Terlaksana jika Resim pro RRC menang lagi dalam Pilpres 2024 dan 2029. Yang pertama di sini adalah modus investasi dan bisnis. Diantaranya adalah pertambangan, kehutanan atau perkebunan, perikanan, properti dan lain-lain. Mulai masif sejak 2014. Nah, kemudian ke nomor 2 Mengkondisikan domestik Yang pertama suap penguasa pusat dan daerah Kendalikan aparat keamanan Buat regulasi baru rangkul taipan etnis Cina Bentuk basir dan media pro RRC Kemudian alur ketiga mendatangkan TKA Cina Dilakukan secara bertahap disertakan dalam modus turis, sisipkan tenaga para militer, diberi EKTP Indonesia, menikahi warga lokal. Yang ketiga turun ke nomor empat, perkuat area investasi, membangun kawasan eksklusif semacam benteng, regulasi dan aturan tersendiri, Kemudian mempersiapkan senjata dan amunisi. Kemudian yang kelima, ekspansi bisnis dan TKA Cina, terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua, kuasai pelabuhan dan bandara besar. TKK TKA Cina yang datang lagi akan berjumlah 50 juta orang. Ih, informasi dari mana nih ya? Kemudian yang keenam. Bangun pangkalan militer kecil. Di dibangun di Kalimantan dan Maluku. Jumlah 100.000 tentara sebagian sudah ada yang menyamar TKA. Alibi melindungi aset investasi dan keselamatan TKA Cina. Kemudian turun ke nomor 7 Kuasai EKN baru di Kaltim Jantung sebuah negara ada pada ibu kota negara atau IKN. Kemudian kuasai fisik, tanah, gedung dan lain-lain. Bentuk pemerintahan boneka. Kemudian ke kedelapan, axis of aggression. Yaitu kunci akses strategis negara, yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan. Amandemen Undang-Undang Dasar yang berhaluan pro-RRC. Kemudian kesembilan, RRC kuasai penuh Indonesia. Menjadi koloni tanpa perlu perang. Memperlakukan sistem seperti di Tibet dan Uyimur. Mendatangkan lagi ratusan juta warga RRC. Nah ini tulisan ini yang digambar ini beredar di media sosial dan saya juga tidak tahu siapa yang membuat alur Iskandares seperti ini ya. Nah, ini, ini penting ya dibahas. Ya, yang pertama adalah modus investasi ini eh, pertambangan. Pertambangan kalau kita lihat ya sudah khususnya nikel memang investor Cina jor-joran itu di Maluku, di Sulawesi. Ya, ini fakta. Kehutanan dan perkebunan. Nah ini belum pernah saya dengar kehutanan dan perkebunan eh, TKC masuk belum. Kori Kanan juga belum. Properti saya juga tidak terlalu banyak tahu. Yang saya tahu hanya di tambang ya, masalah nikel ini yang pertama. Yang kedua kedua suap penguasa pusat dan daerah. Saya juga belum tahu ini apakah terjadi suap ya. Kendalikan aparat keamanan. Nah ini belum juga saya lihat TKC dan mengendalikan aparat kemana belum saya lihat. Nah ini skenario yang ada yang buat seperti ini. Ini apakah ini benar atau tidak benar? Yang penting kita tetap waspada. Ini menurut saya. Jadi kuncinya kawan, ya kalau menurut saya ini kuncinya kita semua adalah, sebentar ya. Saya kecilin dulu biar lebih kelihatan wajah saya. Nah kuncinya agar skenario ini tidak terjadi, yang pertama adalah pemerintah harus membatasi TK Cina masuk ke Indonesia. Ini harus. Kalau TK Cina itu tenaga tenaga ahli nggak masalah boleh itu aturan karena tenaga ahli yang ahlinya memang tapi kalau tenaga tenaga buruh kasar serahkan kepada asli orang Indonesia ini ini caranya ya supaya skenario ini tidak berjalan yang kedua bentuk segera sistem yang tersistem terkait cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam sehingga investor investasi kita juga rakyat dilibatkan nah tentunya ini tidak ringan karena harus ada DPR RI dan presiden harus sama-sama duduk membahas ini yang ketiga perkuat intelijen kita sampai kepada rakyat makanya saya kaget kemarin waktu Pak Jokowi bilang Kementerian Pertahanan adalah mau dijadikan sebagai sumber informasi intelijen. Padahal selama ini sudah ada BIN sebagai badan intelijen negara. Nah, kenapa Pak Jokowi meminta lagi Kemenhan, Menteri Pertahanan agar dibentuk di Menteri Pertahanan Intelijen, mengkordinir intelijen. Apakah kerja BIN ini tidak maksimal atau seperti apa? Kita tidak tahu. Yang jelas. Intelijen kita harus diperkuat untuk mencari informasi yang akurat terkait keberadaan TKA Cira di Indonesia dan apa kegiatannya selain nambang Itu yang ketiga Yang keempat ya Ini yang paling utama kalau menurut saya Kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia Kita harus tetap merawat bangsa kita bersama-sama Walaupun kita berbeda dalam banyak hal Baik itu beda karena suku Beda karena agama Beda karena ras Etnis, golongan Beda pilihan dalam pilpres Beda partai politik Itu biarkan terjadi Tetapi kalau sudah berbicara terkait Kedaulatan negara Kita harus bersatu, kawan ya, Kita harus Siapapun Yang ada di negara kita yang sudah menjadi warga negara Indonesia, yang makan, yang lahir di Indonesia, harus dan wajib ikut, ya, merawat bangsa Indonesia kita, dan ideologi kita sudah jelas, pertahankan, dan lestarikan, yaitu ideologi negara kita, yaitu Pancasila, dan moto, bhinneka Tunggal Ika, itu harus kita jalankan, ini kuncinya kawan, kalau kita terpecah bola, bukan hanya, Negara Cina yang masuk, banyak negara-negara asing lainnya yang ingin agar kita ribut, yang ingin agar negara kita tetap miskin. Nah ini skenario, mudah-mudahan skenario ini tidak berjalan di Indonesia. Karena kalau itu skenario yang saya sampaikan tadi benar terjadi, maka nasib bangsa Indonesia akan seperti yang disampaikan tadi, yaitu seperti Unger, seperti Tibet, dan sebagainya. Nah ini kawan, sekedar informasi, kita tunggu saja dan tetap memantau perkembangan ya. Dan sekali lagi, dengan beredarnya skenario seperti ini Semoga ada ya, tanggapan atau klarifikasi dari pemerintah Dan pemerintah semakin bijak dan mau mendengarkan rakyatnya Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan